Beban dunia adalah cinta, tertindih di bawah kesendirian, tertindih di bawah ketidakpuasan, beban, beban yang kita bawa adalah cinta. sebenarnya tidak tahu puisi yang memang menjadi bagian dari ini festival untuk memenang, um, memenuhi doakan seratus hari yang mati di dunia di sini kita um, mendoakannya dengan cara kita kita mainkan juga dan kita menyimpan beberapa kepingan dokumentasi, event-event terkait dengan timbul, makanya kemudian kita bikin pameran, kita sebutnya mini museum gitu ya, sebenarnya itu bagian dari uh, perpustakaan di lantai dua, ada beberapa arsip, sebenarnya saja, yang display-nya juga mengikuti di, di, apa perpustakaan Padahal ini, kita punya penyampangan asib juga di atas dan juga ada beberapa diskusi di bawah. Uh, festival ini sesungguhnya dibuat dengan pertimbangan pertama adalah penting untuk mengenang, satu juga kemudian yang kedua juga pentingnya adalah bagaimana dari mengenang itu kita bisa meneruskan legasinya cindil. Legasi penting dari cindil adalah saya kira adalah uh, lintas median, kita tahu bahwa Cinder tuh banyak bekerja dengan berbagai media, Simp. ada film, sastra, dia ada bahkan musik juga terakhir dengan mau buat kopi bawah ternyata. Dan juga, lintas generasi. setiap Indonesia punya cara untuk memanggil Cinder. Ya. Genelis saya men menyebutnya sebagai Cinder, mungkin lebih tua dengan dengan Marlianto, kemudian ada Mas, mas, mas C, yang kita ingin terbaru. Masjid itu untuk generasi awal itu mereka mengerti dengan <tuh> <ke Masih. tuh>